Mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, dikenal sangat mencintai sang kekasih Georgina Rodriguez. Hal-hal mewah tak jarang ia berikan kepada kekasihnya. Seperti diketahui, Georgina Rodriguez tengah berulang tahun ke-28 pada Kamis 27 Januari 2022. Ronaldo pun memberikan hadiah yang istimewa. Ronaldo menyewa menara Burj Khalifa, yakni menara tertinggi di dunia di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk memajang wajah kekasihnya. Perayaan ulang tahun itu diunggah di sosial media pribadi Ronaldo. Georgina mendapat kejutan yang mungkin tak bisa dilupakan seumur hidupnya. Di menara tertinggi di dunia itu terpampang foto, cuplikan video, dan pertunjukan cahaya yang benar-benar mempesona. Ini adalah kado spesial Ronaldo untuk sang kekasih. Selamat ulang tahun sayangku, tulis Ronaldo di sosial medianya. Seperti diketahui, Birch Halifa memiliki tinggi 829,9 meter. Melansir dari Mirror, mega bintang asal Portugal tersebut menghabiskan kurang lebih 50.000 ribu sterling, sekira 963,7 juta rupiah untuk menyewa menara tersebut selama 3 menit. Jumlah tersebut pasti sangat kecil bagi Ronaldo. Bagaimana tidak jumlah tersebut 10 kali lipat lebih sedikit dari seminggu gajinya di Manchester United yang menyentuh 500 ribu pound atau setara dengan 9,6 miliar rupiah. Hadiah Ronaldo itu pun menuai haru dari Georgina. Model berparas cantik itu mengaku tak bisa berkata-kata usai melihat wajahnya terpampang di menara tertinggi di dunia tersebut. Lebih lanjut, dia ini ternyata sudah diimpi-impikan oleh Georgina. Ia pun sangat berterima kasih kepada Ronaldo yang selalu membuatnya bahagia. Saya tidak dapat menemukan kata untuk berterima kasih. Terima kasih Ronaldo, Anda tidak pernah gagal membuat saya lebih bahagia setiap hari. Tulis Georgina, mimpi ini menjadi kenyataan. Tutupnya dengan penuh rasa bahagia.